Kayaknya tuh Bang Yan. Antar-antar oh, ke Honda Bang Yan. siapa tuh? Jual Bang tuh, beli yeah. beli HP ya, Bang. Jengke di, di Lantu nggak kali. Ma. Udah, udah, udah deng deng deng. jangan, jangan. bukan deng. alat usah rewah rewah lebih. rewah. enggak usah. enggak lagi. enggak naik lagi. yang enggak naik lagi ada ini. itu apa ya di ciket? dijual. itu apa? dijual untuk ongkos perangkat. baju baru. ke kemana? berangkat. pesawat siapa? taruh tahu sini disimpan masuk kamar. belum kering. sedikit aja boleh diambil sedikit aja. kita aja. untuk berangkat. sedikit. Sadar, bawa aja lah padar, bawa sekiannya ya salam dulu ya. salam salam bawa Ada. eh patah, patah, patah, patah. patah, patah. patah, patah. Ayo. oh rusak. Nah, hmm. siapa ada misalnya kan, tidak pernah lagi. Ayo, lagi. dulu. nanti putus kabelnya. bisa berjalan lagi dia nanti. eh